Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi di sana kita sekalian dapat di sana. Ternyata sini lubangnya banyak teman-teman di sungai ini. Nah, di sini kita dapat lagi lubang. Kita coba lagi. Nah, itu. Lubangnya di dalam. Mudah-mudahan ada penghuninya lagi. Kita cari blood bak super babon. Kita umpannya masih menggunakan cacing, teman-teman. Oke, kita try. Kita coba. mudah-mudahan ada, wih teman-teman, langsung disambar teman-teman, mantap ini belutnya teman-teman, ada kangto wih, lihat teman-teman tarikannya, wih gak tahu ini belutnya seperti apa tapi mudah-mudahan, babon teman-teman, nah, liatin terus hmm. mantap terus nah, set Terus, ush mantep teman-teman, ush kayaknya ini babonnya teman-teman kayaknya ini, tuh udah mulai tarik terus. Oke satu dua kita tarik teman-teman. cetuk ush mantep kanto, ush, uh. Dalam, Bila. dalam, woi, uh. mantap, woi, woi, woi, lihat tarikannya mantap, woi, sampai bergetar tangan, woi, woi, aduh, tapi muter woi, woi, to, bisa muter kayak gini, woi, lihat, woi, woi, uh. mau woi, ini, talinya nih, tuh, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, teman, -teman. Oh, saya... ya, Heeh. -he. Tuh, hus. Uh. Mantap lah tarikannya, uis, menghibur hati teman-teman. Tarikan kayak <laughs> gini mau enggak saya jual. Aduh, benar. Aduh, Lihat, tarikannya. Enggak tahu ini belutnya segede apa, enggak akan tahu. Ya, mau tuh. kecil apa besarnya teman-teman, jadi enggak masalah. Aduh. Yang penting kita sudah berusaha menghibur ya, kan, mm -hmm. Mudah-mudahan terhibur nanti. Mudah eh, terhibur dengan apa? Tarikan belut kita, nih, lihat teman -teman. tuh teman-teman. Heish gimana? So, keluar oh. tuh, up. tuh, tarik ya? oh, Ke. tarik keluar tarik keluar, oke? kita uh -uh, oke? Okay. kita lihat segede apa blutnya, oke, okay, kita tarik pelan-pelan, kayaknya mah kecil kang, tuh, kayaknya mah, oke okay lah, us, malu-malu, keluar keluarnya lihat, up. Tuh, aduh, babon! Yo ya ampun, waduh! Sampai rusak, saya punya tali. Woy. Waduh, Mantep ini bagus banget, kan? Mantap! Ini mah, woi, nggak apa, apa lah. Wih, mantap! Ini mah lumayan lah, buat menghibur. Oh, kumaha ya? Oh, kumaha ya? Oh, gede Mantap lah! Wah, terjadi, nges jadi Oke mungkin nanti rusak teman kita lihat dulu Nanti kita lanjut lagi sekarang mau lihat dulu ini talinya udah nggak bisa dipakai tuh. Oke pokoknya ikuti terus jangan lupa like, comment, dan subscribe Salam satu Mantap. Kayaknya lagi nah, menemukan lubangnya tuh. Tuh, lubangnya tuh. Katanya dia ada lubangnya. Sambil cari lubang Cari lubang lagi Cari lubang atas mudah ada Waduh nya lagi strek itu. Tarik lagi, lagi. lagi, Ini lagi, kenceng lepas. Strek lagi nih. Anto, lagi strike. Uh, lubangnya di atas, teman-teman. Lubang atas. Waduh. Tarik Sekat, lah, uish. Uh. mantap, uhu, tarik kana, uish. Ima uh. ya? Kang -nya. Yuk, sip. Teman -teman. soalnya kang kantor susah ini, kalau sendiri uh. Oke. Oke. Okay. Okay. Kelihatan, Kang? Kelihatan. Ini lubangnya masa di atas. Aduh. Airnya di sini, lubangnya iya. di atas. Kumaha ini teh? Kumaha iya. bagaimana, pemirsa? Aduh, aduh Gusti, Gusti. Oke, nih. Coba ditarik. Tarik salit, sikat le. Uh, sigana mah mantep ya, belut babo ini kayaknya, teman-teman. tangan aja tuh sampai ke ini nih. Uh. Mantep ini kayaknya. Tuh, yang anil mah dijual. Bukan. Uh. Ini sampai kencang, pemirsa. Tuh. Gede, kayaknya belutnya nih mah. Babon nih, kayaknya yakin super babon nih. Kita biasanya selagi... kalau belut lubang atas, nggak salah biasanya belutnya belut babon semua, Kang, atau tuh? Belut atas terus, kalau ah. belut sungai biarpun kecil tarikannya. Nah, kecil. luar biasa. Uh, mantap. Uh, kan, mah tuh dijual, lu. Uh, <laughs> subscribe dulu, makanya. Nah, jangan lupa, lupa di subscribe. Ya di channelnya Hobi Kang Deddy dan nah, juga channelnya tonton. Anyar Metot wuh oh, lihat sampai Anyar dibongkar juga. kayak gitu nanti kita beko dulu, gampang nanti kita pondasi uh, anan iya mah tuh anan monita yuk er kumaha yuk Uh, lubangnya ke sana teman-teman, tapi ininya ada di sini. senarnya Coba gimana coba mabal. itu? abal tebal ya Kiyo, uh, ini, aja bisa masuk kayak gini orang kiamat? Kebal, tebal ya gini orang kiamat? Kebal, tebal ya gini orang kiamat? gini orang kiamat? Kebal, tebal ya udah orang kiamat? Kebal, tebal ya gini orang kiamat? Kebal, tebal ya gini orang kiamat? Kebal, atau lama ya soalnya ini tuh memang susah banget teman-teman kalau lubang atas kayak gini Pisi perjuangan lihat uh. uh. guys tangannya nih Tuh, lihat teman-teman belutnya uh. babon kayaknya ini mah bisa, bisa paeh yang belutnya wadon uh. kayak gini mah babon kayaknya ini mah jadi kalau bulut besar bukan dia terus tarik dia cenderung untuk menahan nah, ya kan? Untuk ada tahanan lah. Tahanan, enggak kayak bulut kecil. Uh. Aduh. Mantap ini tarikannya ini. Sampai nyeri canggih. Wih, luar biasa babonnya. Masanya <laughs> saya udah capek, Kang. Mantap. Lubang atas enggak sia-sia kalau sekali makan. Bisa dulu dikasar terus, guys bongkar aja lah ini kelihatan kan kelihatan wih aduh kaget Oh, kaget, kaget. berarti babonnya ini berarti mah pasti babon ini mah kang boleh deketin kang boleh boleh coba kita lihat kamu. coba biar lebih jelas Nah ini dia lubangnya Tuh Lihat lubangnya teman-teman tuh 80 juta ini lubang yang perang Lihat lagi sini ya Kamera stampa ya Ih, uh. Tuh Belutnya lihat nggak main-main saya ngebongkarnya mantap. juga Mantap Uh Babon ternyata teman-teman bener-bener babon Wah. Mantap jiwa Lihat tuh. nih Lagi newel lagi tuh Aduh Ush. Ini masih baik aja, ini masih beruntung. Ini masih mantap, bisa terselamatkan. Mantap, mantap tarikannya. Nah, bulut oh, babon ini. Kalau pengen lihat. Ini lubangnya juga, teman-teman. Oh. Bukan kaleng-kaleng. Ini bulut indukan mungkin ya, Kang? Kalau hmm. nah, dalam gue kayak gini uh, ya. Uh, mantap. Wuih. Warnanya. Uy, uh buntet. Uh, kok buntet, buntet. ya. ini saya blood di sini. ush ush wush. wush, wush. Uh, tenggelam. uh langsung. Ush, Masih dulu guys, ini saya tenggelam guys. Mantep, Pak oh, mantap kan to? Babon ini. Lah. Babon banget ya. Babon ini mah. Sama kayak yang mancing ini uh -uh. babon ini. Wis, sip, mantap Arah. pokoknya. Huh, performa ini buntutnya ini ngomong-ngomong nih -ngomong. uh -uh. makan kuya. Bekas ini tuh bekas tarung paling juga itu mah. Uh Heeh, -uh. gimana ya? Wis, mantap. Mantap, eh, Adek si gimana mah. Lu babon. banget babon banget. Pantesan ya. lama nariknya. Soalnya ini beneran bukan acting teman-teman kalau beluhut di Malaysia Trikannya memang mantap. Apalagi Super mantap. Ya, uh, ini kan lubang atas ini kang, tawan. Lihat dagunya itu, itu kayak kalau gitu. Uh. Lihat lubangnya tuh. Mantap. Tuh lubangnya kalau pengen. Tuh, lihat tuh lubangnya. Sebesar apa? Kalau nggak percaya nih, lubangnya lihat. Itu kucing aja bisa masuk. Temen -temen. Tuh temen-temen. Ah, lubangnya segini besar. Kayaknya ini indukan, kang. Ya, ini, ini lubang atas ini. Iya lagi bertelur juga. Kayaknya tadi soalnya ada busa-busanya kayak uh, gitu. kayaknya iya itu mah lagi bertelur ini. Ya. Mantap banget. Eh, durasi aman? Aman. Wih, mantap. Pokoknya. Sip, ini, Ma. pokoknya. 8 menit hadirnya, eh. Bingung, eh. Ah, Jangan lupa terus ikuti video berikutnya pokoknya, di pancing spot sungai. Jangan lupa, pokoknya dukung terus dan saksikan terus video-video ah. berikutnya Karena pasti apa? Jangan, hmm. jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa di-subscribe, hobi Kang Deddy sama Anyar Metot, pastinya teman. -teman. Sip lah, mantap! Oke, kita cari lubang yang baru. Kita, kita yang ikuti cari, terus. Cari belut yang lebih kecil. Ah, yang ini eh, lebih babon lah, kalau ada malah. <cukuh> ah. Oke mantap. Oke mantap Salah satu hobi Satu hobi Seberahan orang Oke teman-teman kita cari lubang lagi Mudah-mudahan ada lagi